Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suryabno Masih setia dengan belajar bersama berbagai ilmu sederhana Semoga bermanfaat Kali ini kita akan belajar bersama-sama Cara registrasi dan login sitarata Bagi pegawai negeri sipil Sebelum kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apa itu si taratapra? Bagi Anda pegawai negeri sipil tentu tahu bahwa setiap bulan gaji pokok PNS dipotong sebagai bentuk tabungan perumahan. Untuk PNS golongan 1 dipotong sebesar Rp3.000, PNS golongan 2 Rp5.000, dan seterusnya. Kalau sebelum tahun 2016, badan atau lembaga yang mengelola tabungan perumahan bagi PNS disebut Bapertarum. Namun, pada tahun 2016 diubah namanya menjadi BP Tabrah. Dalam pengisian di Disitu tercantum pula Peserta tabera Dinyatakan atau diinput Untuk mengetahui Nomor berapa kita mengikuti Tabera kita Maka untuk itu Kita terlebih dahulu harus bisa Membuat akun atau Registrasi terlebih dahulu di Website arah tabera Yang beralamat di at TBS Sitara Tabera Go ID. Karena keanggotaan kita dalam Tabera itu diinputkan atau dimasukkan di form my SRPK. Tata cara registrasi akun Sitara Tabera ada beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain KTP, kartu keluarga, nomor telepon PNS yang bersangkutan nomor telepon ahli waris PNS nomor rekening bank PNS itulah yang perlu disiapkan untuk registrasi baiklah kita mulai saja cara registrasi akun sitara tabera pertama kita mengecek dahulu status keanggotaan kita sebagai PNS di tabera dengan membuka laman sitara taprago id cek. Kita buka Google chrome -nya. Kita tulis Kita rata Go ID check ini Kemudian kita Klik Setelah muncul laman seperti ini Kemudian kita ada dua tombol di sini menu pemberi kerja dan peserta karena kita ini sebagai peserta maka kita masuk di sini kita cek dulu registrasi karena kita belum registrasi maka registrasi akses kita klik dulu di sini di bawah ini ya kita klik nah muncul tampilan seperti ini kalau itu kemudian kita masukkan NIK dan NIK kita kita cari NIK kita kita masukkan kalau sudah seperti ini kita masukkan NIK kita dan NIK serta tanggal lahir sesuai dengan NIK Dengan ngene Kita pilih Kalau sudah setelah selesai memasukkan nama, NIK, NIP dan tanggal lahir dengan benar, kita klik kirim. Kita diminta untuk memasukkan email pribadi yang aktif nantinya. Ini kita kirim. Oh maaf, namanya malah belum. Kita masukkan nama. Jadi setelah menuliskan nama, nick dan nip serta tanggal lahir, kita kirim. Setelah itu. Kita menuliskan email. Email ini adalah email yang email yang aktif. Dan kita klik "Saya bukan proper", kemudian kita kirim. Nah, di sini ada registrasi akses, maka kita harus membuka email kita tadi. Kita buka emailnya, kita buka email kita. Di sini ada nomor kita Tepuklah. ini nomor OTP kita tulis tulis dulu 6 delapan enam dua sembilan dua kemudian setelah OTP dari email ini kita tulis bukti verifikasi ini kita tulis di sini kemudian di sini ada tuh nama penggunanya sudah muncul kemudian disuruh menulis sandi sandi ini harus yang kuat terdiri dari huruf besar huruf kecil dan angka kita konfirmasi Kalau sudah kita kirim. Ini ada tulisan kata sandi minimal terdiri dari delapan karakter, terdiri dari komunikasi huruf besar, huruf kecil, angka dan spesialis lagi spesial. Ya, kita tambahi. Kita, kirim. kita tunggu kata sani berhasil disimpan silahkan login registrasi akses selamat registrasi Anda berhasil informasi akun telah dikirimkan ke email kembali ke halaman login kalau sudah seperti ini kita nanti kembali ke login kalau sudah registrasi berhasil maka kita kembali ke halaman login Halaman login kita klik Ini di tampilan semula Karena kita sudah registrasi Maka sekarang kita masuk Kita klik masuk Setelah masuk Kita masukkan NIK kita Kemudian kata sandi yang sudah kita, kita buat tadi. Kemudian masuk. Kita tunggu. Nah, inilah tampilan dari tapera kita. Ada persyaratan umum pendaftaran program tapera. Di sini, ada tabungan perumahan rakyat, ada gaji, upah, sampai ketentuan yang lain, ada sanksinya juga. Ini kita baca. Jika kita sudah membaca semua, mulai dari pasal 1 sampai dengan yang terakhir, yaitu pasal 13 sampai risiko investasi kemudian, demikian syarat dan ketentuan ini telah dibaca dan telah dipahami oleh peserta ASN dan menyatakan bahwa kita centang seluruh data dan dokumen pendukung yang disampaikan pada pemberi kerja adalah benar dan sesuai akhirnya kemudian, telah memahami dan menyetujui kita centang pula kalau sudah kita scroll ke bawah dan kita bisa download juga bisa kita setujui karena kita ini ingin registrasi dan pendaftaran dan login maka kita klik setuju nah ini kemudian setelah, setelah setuju kita bisa masuk ke update data kita. Di sini sudah ada datanya. Mulai dari alamat sampai dengan prinsip penggunaan dana pelan anda pelaksanaan konvensional umum nomor HP ini bisa diisi. Yang aktif, gunakan alamat KTP sesuai dengan domisili saat ini. Gitu, ini kita isi kode posnya. kita isikan alamat sesuai dengan KTP kita domisili provinsi kita pilih dari Jawa Tengah kabupatennya kita cari Kemudian, kita matanya. pokoknya, harus lengkap, sesuai dengan scroll ke bawah lagi status perkawinan nama pasangan nik KTP istri atau suami kita lanjutkan jumlah anak Kemudian diisikan tanggal layar anak yang pertama dan pilih juga tanahnya kedua kita pilih untuk tanggal lahir ini wajib diisi kemudian Memiliki rumah atas nama sendiri atau pasangan, ini bisa kita pilih. Memiliki rumah, info kepemilikan rumah, memiliki tanah atas nama sendiri atau pasangan, ini juga bisa diubah. Minat pembayaran TAPERA kita isi. Apabila berminat atas pembiayaan TAPERA. Apakah Anda bersedia dihubungi oleh Meta Tavera? Informasi telepon, email ini akan dihubungi. Gitu, ini seandainya diisi, dan ini harus terisi semuanya, tidak boleh tidak, tidak boleh ada yang tidak atau yang kosong gitu. Kemudian Kita lanjutkan Kemudian kita isi Nama pemilik rekening Terus ahli waris Status ahli waris Nomor HP ahli waris Dan alamat dari waris Kalau sudah semuanya terisi Kemudian kita submit Oh iya ini masih ada Nama bank belum terisi maka nama bank ini harus diisi sesuai dengan rekening pemilik ini. Kita isikan dulu nomornya. Ya ini masih merah, nggak boleh ada yang merah. Kita cari nomor nama bank kita. PT BPd Jawa Tengah, kemudian nomornya ini. Kalau sudah, semuanya kita scroll ke bawah, kita submit ya. Ini konfirmasi edit data kita mulai dari nomor ponsel, konfirmasi sampai data yang terakhir, alamat rumah jumlah anak ya. Sudah semuanya alamat sudah benar. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Ya. Setelah ini setelah Mengisi data semuanya. Inilah halaman utama BP Tabera yang sudah kita buat tadi. Di sini ada halaman utama, informasi kepesertaan, informasi pemanfaatan, informasi tabungan, panduan, dan FAP. Nah di sini yang perlu kita tandaskan adalah nomor ID kepesertaan Tabera yang ini. Nomor yang ini ini nanti yang akan kita inputkan ke My SAPK bkN Posisinya di input BKN, ubah profil itu di atas kelas jabatan. Jadi ID Tapera atau nomor Tapera kita adalah ini. Maka untuk itu setelah kita Registrasi dan login TAPERA nomor ini kita catat, kita salin, kita masukkan ke profil My SAPKBKM. Demikian yang bisa saya sampaikan: belajar bersama, berbagi ilmu, sederhana, semoga bermanfaat, yaitu kita cara registrasi dan login. PP Terima kasih. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.